Bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, oke? Okay? Jika tidak ada pertanyaan, ya? saya Mungkin ingat mengerti potenya, semua. Silakan absensi dulu. Siapa yang itu, Pak? Pakai jam seperti ulangan yang sebenarnya juga atau enggak? Iya, menggunakan jam. Elia hadir, Pak. Supaya Anda bisa lebih konsentrasi biar ya. Alvira hadir, Pak. Iya, Intan hadir, Pak. Dia Ayu hadir. Saya tutup rapat hari ini. Yuan hadir, Pak. Sampaikan ke teman-teman. Dewi Sartika hadir, Pak. Kemungkinan ada yang kita ini mungkin ada Pak yang akan ulang di YouTube. Untuk yang terakhir kali sudah Erwin Baik dari rekan IPA 1, IPA 2. Feni hadir, Pak. Heeh, hmm, Feni. Ya, hadir, Pak. Jen. Erwin hadir, Pak. Ya, saya hadir, ah, Pak. Ya, hadir, Pak. hadir. Ya, itu menggunakan web browser aja sih. Yang penting browser Safari di iOS itu jalan nah Adil, Jen Adil, bisa Christina mengikuti hadil, ulangan karena iya, kemungkinan besar ini aplikasi Mau didang, yang Adil, paling Aprilia mudah Adil, Adil, tidak Adil, perlu diinstal di instal ya, ya okay, angel masalah. ya jadi kita tidak ada pertanyaan lain ya yogi saya kira Adil, rapat kita cukup Ska. nanti silakan ikuti layar saya saya sudah melalui lagi. youtube dan saudara-saudara bisa mempersiapkan yang diri bahan-bahan yang pak. diajarkan hmm. atau dilatih di semester 2 ini mulai dari tiga, gelombang tadi sudah saya Setelah itu gelombang bunyi. Jadi ini kelas 11 pas 1, IPA perwakilan cahaya, cahaya, optik geometri masuk, ya, dalam praktis sampai dengan alat-alat. Demikian sudah yang ya, bisa pak. saya sampaikan uh, yang mewakili pas 1 perlu ada pertanyaan ada? lain. Yang penting anda mengikuti pelanggaran ini nanti Aduh. dengan baik atau ya, dari rangkuman teman-teman dari kelas ada, Pak. berikutnya. Ada, Pak. Jika tidak ada, Pak. ada, saya ucapkan selamat pagi dan Dika, sampai ketemu lagi dari ada, tanggal 26 Mei hadir, sampai 6 Juli. Hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Kevin oh, hadir, hadir Pak. Saya mulai. Iya. Satu -satu. iya. Tadi saya mencoba menggunakan ...metode rapat untuk beberapa kelas. dan Jadi, banyak jadi. pagi hari ini <laughs> mengalami gangguan. Jadi, Mayar sekarang ikan, untuk kelas-kelas berikutnya saya berikan menurut rapat kelas masing-masing. Pagi hari ini untuk memberitahukan... Uh, sebagai pemberitahuan pertama, mulai tanggal... Nanti tanggal 8 Juni sampai 8, dengan tanggal 12 Juni, 12 Juni 2020, saudara-saudara akan mengikuti saudara -saudara akan yang namanya... Mengikuti Penilaian akhir semester, penilaian kedua, akhir semester, tahun 2020. 2020. yang artinya dengan jam dari rumah masing-masing kegiatan, saudara -saudara nanti akan dibagikan secara Skype ini. melalui secara ini. daring atau secara nah, online. Untuk, nah, untuk itu, untuk itu, untuk ulangan untuk itu, untuk yang tidak itu, untuk ini, untuk itu, untuk itu, untuk tanggal untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk itu, untuk sesuai dengan jadwal. Nah, belajar dalam waktu dua minggu kemudian, saya tidak salah jadwal belajar kita ini. Dari uh, setiap minggunya, saya, akan Rabu, mengadakan dan... apa ya, semacam ulangan, Rabu dan Jumat, ulangan, dilakukan ah. secara daring, supaya saudara, berarti juga karena Senin itu masih hari raya, mempunyai gambaran. Dan... Hari Senin, wawasan berita, sudah puluh tiga, ulangan puluh Berarti kita menggunakan hari dan Rabu jika dan tiga, sembilan puluh maka nah, ulangan puluh ini sembilan puluh tiga, sembilan puluh tiga, jadi Juni, tidak ada yang puluh tiga, sembilan puluh tiga, sembilan puluh tiga, sembilan puluh tiga, sembilan puluh tiga, sembilan puluh tiga, jadwalnya pada Nah, materi yang Untuk akan itu mohon dipahami karena ini adalah seperti yang pernah masif, saya bagikan di kelas semester 2 dimulai dari banyak. gelombang ada kelas 10 mekanik. ada kelas 11 maka saudara-saudara superposisi mengikuti sesuai dengan jalan yang ada dengan gelombang nah, bunyi Kemudian Waktu kita ini ada 2 minggu, dan kita akan mulai nanti setelah tanggal 26 Mei, gelombang cahaya, sampai dengan tanggal 6 Juni. Geometri dari 26 Mei sampai 6 Juni, sampai kita akan ulangan harian, alat, alat optik menggunakan dari saudara-saudara yang sudah menuntaskan tugas-tugasnya tersebut. Masing -masing dari kalau, kalau sudah melampirkan soal-soal itu berarti saya percaya kelas 11, Anda kelas bisa mengerjakan ulangan harian tadi. Tiga ya, lihat lagi kiriman teman-temannya. Hari Selasa ah! dibaca. Lipa 2 juga Apa, Pak. kira-kira soal kah? yang 2. mereka berikan jam, dalam latihan. Nah, ditambah lagi dengan soal-soal latihan kita 5, dan nanti akan 8, Saya bagikan 15, dari tanggal 27 11, Mei atau... dan 3 Juni. Berarti hari lainnya kita akan lihat saya inginkan di kelas Betul, mana tidak. sesuai dengan jam yang tidak mengganggu ya, atau sesuai dengan jam yang ada di kelas. Hari Selasa itu jam 8.15. Mungkin Sama tanggal 8 .15. sampai tanggal 12, Betul. 12. Betul. ini, satu hari itu bisa tiga Ya, Habis istirahat masuk ke Mipal 2. Ya. Anda perlu Mipal juga menjaga Sampai di sini dulu jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. 45 sampai jam 11.30. Silahkan. Dan ya. saya ingatkan ada beberapa itu, yang belum mengirimkan video presentasinya Ipa, Ipa, Ipa, yang dibuat Ipa, Ipa, Ipa, mandiri Ipa, Ipa, Ipa. supaya itu bisa dituntaskan sampai dengan salah-telah optik Ipa, Ipa, Ipa. supaya, Ipa, Ipa, alat -alat optik Ipa, Ipa. supaya Ipa. tidak ada yang ketinggalan. Nah, Begitu juga nanti hari Rabu dari enam berarti sesuai jadwal kelas sebelas ya, Silakan saudara-saudara hari kalau Rabu. Kalau ada yang ditanyakan. Lima itu kelas sebelas si Nanti untuk ulangan umum ini tidak perlu install aplikasi apa anda lalu menggunakan terakhir browser kelas sebelas, si banyak dari handphone, Jadi, atau perhatikan dari jantar, komputer atau Anda dari tinggal laptop. membuka sesuai dengan tautan. Kalau Dan saya, saya akan sebelum terbaik, lalu Anda, anda membuka tautan tersebut, kemungkinan kemampuan e, di browser masih -masih. HP atau komputer Anda tidak akan ini kan daring, terbuka. Ini jadi tidak ada yang mengawasi, Tad. tidak nah, silakan. Apa namanya? Anda tidak kelihatan kemampuan Anda yang terbaik, Dan Soal rumah masih pulangan, nanti akan ada. Ya, silakan jika batas ada yang waktunya. mau ditanyakan dan kita batas waktukan 2 jam atau 120 menit. Jadi Anda selesaikan dalam 120 menit. Jika tidak ada nah. mengenai nanti Anda mau dan bagaimana di nah. nah, saya serahkan semuanya ini bisa ditonton berulang-ulang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira rapat kita cukup. Baik, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, pak. Terima -tima. Terima -tima pun orangnya yang hadir nanti yang terlambat bisa menonton rekaman atau tayangan yang akan saya bagikan jadi saya mulai ya biar yang lain nanti bisa melihat rekaman nanti pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2020 saudara-saudara akan mengikuti penilaian akhir semester kedua yang dilaksanakan secara daring, dari rumah masing-masing nanti tautannya akan dibagikan oleh pihak sekolah. Nah, untuk itu, sebelum kita semua mengikuti ujian dimaksud, maka saya merencanakan dari tanggal 26 Mei sampai 6 Juni 2020, kita mengadakan latihan dalam rangka ulangan harian. Anda tidak perlu menginstal aplikasi apapun, anda cukup menggunakan web browser karena nanti tautannya akan saya bagikan. Waktu mengerjakannya sesuai dengan jadwal kita belajar di kelas sebelas IPA lima pada hari Selasa dan hari Jumat ya. Jadwal anda di sekolah hari Selasa dan hari Jumat atau hari Rabu dan hari Jumat? Selasa, selasa, dan, selasa dan, Jumat, dan Jumat. Iya. Sesuai dengan jadwal. Atau waktu tersebut ya, kita akan latihan ulangan dari 26 Mei sampai 6 Juni 2020. Jadi ada 4 kali latihan, Selasa, Jumat, Selasa, Jumat. Karena kebetulan Selasa, Jumat di kelas 11 IPA 5 ini tidak dibatasi oleh tanggal merah. Materi yang akan diujikan adalah materi yang sudah Anda kirimkan presentasinya, mulai dari gelombang mekanik sampai dengan alat-alat optik. Jadi, kalau Anda menonton tayangan teman-teman, baik dari kelas 11 Sipa 1 sampai dan 11 Sipa 6, mengenai topik-topik tersebut, nah tolong diperhatikan latihan-latihan soalnya, karena nanti akan Anda hadapi hal-hal seperti itu. Pelajari baik-baik dari rumah, mulai dari hari ini bersiap-siap, jangan terlena karena hari raya atau karena kita berada di rumah, tapi Anda persiapkan, jangan sampai ada yang tinggal kelas. Dan saya masih melihat di kelas ini juga masih cukup banyak, tidak menuntaskan kiriman video mandiri Mohon itu diperhatikan Demikian yang bisa saya sampaikan Jika ada yang mau ditanyakan silahkan Selamat pagi Selamat pagi Pagi Pak Ya saya mulai ya Biar tidak, tidak memakan waktu, waktu. Oke okay. baik Danil menunggu yang lain. Yang nanti ada di dalam grup masing-masing. Saudara-saudara mulai dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2020 akan menghadapi penilaian akhir semester kedua. Nah, itu nanti ada jadwalnya masing-masing. Dan saya harap saudara mengikuti jadwal tersebut dengan sesuai atau menyesuaikan jadwal tersebut dengan sebaik-baiknya. Nanti anda akan mengisi absensi dan lain. Anda tidak usah menginstal aplikasi apapun dan menghadapi persiapan tadi. Saudara, -saudara akan mengikuti ulangan harian. Pada mata pelajaran saya ini dari tanggal 26 Mei sampai 6 Juni jadwal di kelas 11 IPA 6. Jadwal di kelas 11 IPA 6 ini hari Senin dan hari Rabu. Selamat. Ya, karena ini tidak diawasi. Jadi silakan saudara bagaimana berimprovisasi menuliskan. Tugas saya tersebut. Nah, itu saya harap saudara bisa kembali lagi ya tanggal 26 sampai 6 Juli ini dengan bentuknya pulang. Lalu anda menunjukkan kemampuan anda masuk di dan saya harap tidak ada yang kelas atau ditinggalkan. Oke, okay, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, rapat untuk rekomendasi ini berulang-ulang. Nanti disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Baik, Pak. Oke, Pak. Jika tidak ada pertanyaan lain. Baik, Pak. Oke, Pak. Saya tutup rapat kita pada pagi hari ini.